Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lestler Lovers dimanapun Anda berada Selamat pagi kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar-kabar spesial terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Iman akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik dari Les Tidak Rizky Bilar Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada sebuah kabar spesial yang bikin bahagia banget ya di vlog Leslar Entertainment Aksi kelucuan dan aksi yang sangat menggemaskan dari Abang Fatih Memang luar biasa membuat kita semakin bahagia Apalagi di momen ini saat Bunda Lesti mencontoh mencontohkan adab dan attitude salaman Persahabat ya bersalin Baby L memang luar biasa anak yang sangat pintar Langsung merespon Bundanya Masya Allah banget ya Sedari kecil sudah dicontohkan Adab dan attitude yang sangat baik Doakan mudah-mudahan keluarga Leslar Selalu sehat Selalu bahagia Dan rumah tangga Lesti dan Bilar pun langgeng Amin Ya robbal Alamin Momen ini pun diunggah kembali ya Oleh akun sendal putih Bilar Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Melihatnya kok nyus banget ya, abang tuh baru 6 bulan, tapi pinter banget, responsif, dan cepat mengerti. Dan meski Leslar ini baru jadi orang tua, mereka bisa loh dicontoh dalam mengajarkan anaknya, adab, dan sopan santun. Bangga sama keluarga kecil ini, luar biasa banget idola oleh kesayangan kita, memang selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Doakan yang terbaik, semoga Abang El menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang saleh. Amin. Kemudian persahabat ya, kita lihat di kolom komentar, banyak tanggapan dan respon yang positif. Salah satunya dari akun Kartika Lichet mengatakan, Masya Allah, sejak dini sudah diajarkan sopan santun sama Papa Bundanya, luar biasa pasangan Buddha ini. Tuh inilah yang semakin membuat kita bangga. Dan semakin membuat kita bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizky Billar Yang selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Selanjutnya persahabat disimak juga Ini ada momen spesial yang kita dapatkan Vitamin bahagia nih untuk keluarga Konoha Potret idola kesengan kita dan tim persahabat ya Luar biasa Masya Allah kita doakan ya Untuk mereka segala urusannya selalu dimudahkan Happy Holidays, mudah-mudahan ada kabar gembira yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Bilar Dan kita juga selalu salvo dengan Lesti Rizky Bilar Ya, perhatikan deh Tangan dari Papa B yang selalu merangkul Bunda Lesti Kejura Ini salah satu contoh kasih sayang yang ditunjukkan oleh seorang Rizki Bilar Abang Fatih lagi digendong oleh Enin, Masya Allah banget ya, sangat menggemaskan. Kita lihat juga perselabat ya di kolom komentar, banyak sekali tanggapan dan respon juga yang diberikan yakni dari akun Instagram Dian Putri Sunda mengatakan Masya Allah, Happy Holidays, Leslar Family and Team Masya banget ya Semangat, dukung, dan support yang terbaik Buat idola kesayangan kita Kemudian, persahabat disimak juga di unggahan Indosiar Semalam menginfokan nih persahabatnya bahwa bakal ada pasangan artis Yang akan disiarkan secara langsung pernikahannya di Indosiar Tentu jawaban sudah kita dapatkan dari Ibu Siwi semalam juga bahwa pasangan artis yang akan disiarkan secara langsung pernikahannya adalah pasangan Via Valen dan Sefra nih sahabat ya katanya sih disebut-sebut sebagai the next leslar tetapi kita sebagai warga Konoha memang menyebut bahwa leslar tidak ada couple lain yang menandingi leslar adalah pasangan yang sangat terfenomenal doakan yang terbaik buat leslar ya semoga Semakin banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar, kemudian juga persahabat yang perhatikan nih di IG di Mas Gongli yang direpost kembali oleh akun Abang L Ada sebuah kalimat yang diposting Wanjur penembak Citu. Wow, di situ diantaranya ada beberapa tim Leslar persahabat ya luar biasa. Ada Mas Gongli, ada Lintar juga di situ persahabat ya. Pokoknya tim Les Entertainment selalu bisa membuat kita semakin dibuat penasaran <laughs> dan dibikin salapuk juga persahabat ya. Dengan gedung yang di belakang mereka kira-kira itu gedung apa nih persahabat ya? Wow. Dimana? Dan pastinya mereka selalu Menyuguhkan kejutan untuk kita semuanya Doakan saja yang terbaik untuk tim dari Lesnar Entertainment Selanjutnya juga persahabat yang perhatikan Ada potret gemes dari Abang Fatih Masya Allah banget ya Abang L ini disandingkan dengan kue-kue yang sangat super manis tuh, Masya Allah ini cute banget ya Senyumnya aja udah manis banget tuh Dari Abang L mengalahkan kue persahabat ya Boboho masya Allah banget ya pokoknya kita bangga kita bahagia sekali dengan Abang Fatih yang selalu membuat kita makin semangat nih Dan jangan lupa juga persahabat ya streaming terus untuk lagu-lagu Lesti kejora Semoga lagu-lagu Lesti ini masuk nominasi di ajang AMI Awards Dan bisa mendapatkan kembali Piala Penghargaan Selanjutnya persahabat Bang Imin juga akan menginfokan kembali Ini info penting untuk warga konoha dari Kang Arman Kang Arman semalam juga menginfokan bahwa murang kali bakal tayang Jumat nih persahabat ya, tempatnya besok pastinya kalian sudah nggak sabar nih persahabat ya karena yang diposting Kang Arman itu adalah foto lamanya Rizky Bilar, foto sejak kecil tuh, persahabat ya, sampai Papa Bilar pun ikut menanggapi di kolom komentar, mirip anaknya Lesti kejora sekilas Kang, kata Rizky Bilar, tuh jangan lupa persahabat ya kejutan spesial akan kita dapatkan nih besok hari Jumat akan tayang kembali, murah kali. Mudah-mudahan ada kabar baik, kabar bahagia yang kita dapatkan dari Kang Arman dan Rizky Bilar. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya dari Lesti serta Rizky Bilar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru dan kabar baik dari Leslar Tentunya.